kita ulang oke ini Halo guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Raffi Kabi yang pastinya ya Selamat siang, sore, atau malam, atau subuh, atau apalah itulah ya Tapi gue bikin video ini pagi Semoga kalian semua dilindungi ya Dari hal-hal buruk, dari sifat-sifat buruk, dari apapun itu yang buruk-buruk ya Cuaca di luar memang lagi tidak kondusif sekali kawan-kawan ya Kadang hujan, kadang panas, kadang mendung doang gak hujan, gak panas Itu bikin antibodi kita tuh menurun ya Semoga kalian yang klik video ini Bisa mendapatkan antibodi yang lebih gitu ya Karena kita tertawa-tawa Pasti tertawa-tawa Kontennya apalagi kalau bukan reaction ya guys ya Tapi sebelum itu jangan lupa dong di like, comment, subscribe Dan share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang So Apalagi Nggak usah lama, lama bang Langsung aja dah Reaction Meluncur ke videonya Oke ini dia ya guys ya Oke ini dia Instagram gue ya Boleh banget kalian kalau mau follow nih Akun Instagram gue eh, Biang underscore ya guys ya Bantuin gue biar gue jadi Apa sih namanya Gue selalu lupa nih ngomong ini nih. Influencer atau selebgram gitu ya biar followers gue jadi banyak gue ngomong itu aja susah banget anjay selalu lupa di kepala gue oke tanpa berlama-lama langsung aja ini udah ada beberapa video yang sudah gue tandain kita enaknya mulai dari mana nih? dari bawah atau dari atas? dari bawah dulu kali ya dari bawah kita menuju ke atas dari bawah kita menuju tidak terlampauin apa sih anjing? Hai nah, jelas yuk langsung mulai bentar bentar bentar guys kita pakai headphone dulu maafin ya kalau banyak suara ayam ya sebelah rumah gua soalnya itu kayak ke banyak ayam gitu loh oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. apa ini captionnya cuma emote ketawa doang best food on Ohio apa ini apa sih puset puset, puset. pertanyaannya itu CD nya siapa guys <laughs> bisa-bisanya digoreng kayak telur anjay <laughs> Gak bisa dipotong, gak bisa digigit, gak bisa. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. wow. Ini harap berhati-hati ya. Ini adalah himbawan. Dimana kalau kalian memakan sesuatu yang susah dikunyah, susah dipotong, coba kalian buka, kalian bedah itu makanan. Apakah isinya sidih atau malah Bra gitu ya? Sempak goreng, hahaha <laughs> Oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke okay. Next, hai hai hai bentar hai baca dulu nih hai hai nih hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai kayak begini hai hai tuh, apa tuh? Eish. apakah kita semua percaya dia pacaran cuma cium kening? <laughs> Yang enggak semua orang negatif juga sih. Ya. Ada aja, coba kita lanjut. dianya. tadi, dia udah nanya nih, kalau Masnya ngapain aja pacaran? <laughs> Singkat, padat, dan jelas aja, hebat. Eh, sangat tidak patut untuk dicontoh ya adik-adik ya ini sangat tidak bagus sangat tidak bagus ya coba kita ulang <tuk> <tuk> <tuk> oke okay. ini kata padat jelas dan berisi sekali itu anjay anjay anjay anjay. wak, wak, wak. buat manusia yang masih mau kalian pacaran hanya mengundang waduh waduh berat-berat nih kalau yang postingannya panjang-panjang ini berat-berat nih. Kalian bisa cari tahu sendiri ya ini udah ada nih akun ini. Oke, okay, next. Aduh, ini apaan lagi bahasa Thailand, Cuk. Tulisannya Cuk aksara jawa kuno ide ngapain? wah f**k, mau makan lagi gua kita next aja ya tapi kalian kalian lihat sendiri dah nih ya masa muntah kayak air mancur anjir bisa begitu dia minum apa anjir? minum water cannon <laughs> pas keluar kayak gitu anjir anjir bahaya banget anjir coba coba nih kalian aja yang kalian aja yang nonton ya gua males soalnya nih bahaya cuy ini cuy gua gak mau nonton sih gua fix water cannon ini fix fix jadi water cannon anjing ini gokil gokil gokil <laughs> water cannon kok bisa dia minum apa sampai-sampai kayak gitu apa tenggorokannya bisa nembak apa gimana anjir Oke okay, next nah, ntar nih apa nih definition of book smart oh smart book smart book, smart but not straight smart apa sih hmm, bingung dia cu apa sih gue ajakin salawan bingung, bingung bingung bingung ujungnya begini anjing ini apa sih? aduh aduh aduh ngacau banget dah aduh ini profesor-profesor sih gue yakin loh ini biasanya kan udah yang kayak rektor ini dosen-dosen nah ini kayaknya murid nih murid nih mahasiswi kok bisa anjing kepikiran gitu loh yang ini sobat hey, yang hey, baju hitam ini bapak-bapak ini sobat tahu narik-narik tapi tetap bingung mau gimana, mau gimana bingung narik begini, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, Hmm, maaf ya gue dari tadi masuk-masuk ini terus karena lagi oh, pilak gue cuy. Dimanapun berada jangan lupa Anda sedang beras... berasa di bumi Maksudnya apa nih? Jamaah Gaming anjing Majelis Nurul Legend <laughs> Ini nggak dimarahin apa sama majelis-majelis yang beneran gitu ya Gak dimarahin ini serisan nggak tahu sih gue sih Majelis Nur legend jamaah gaming pakai peci cu dia cu dan mungkin dia bawahnya pakai sarung ini ya sudah kebaca sekali ya Ustadz hukumnya jika seandainya kalahet memiliki skin Natal pada Ustadz Apakah kalahet tetap Islam Pak Ustadz apa ini cu Ustad kapan buku yang dipegang estes oh pertanyaannya pertanyaan-pertanyaan game tapi dengan kata-kata Pak Ustadz pertanyaannya bangsat Ada aja lu anjing orang-orang Indonesia terlucu lucu anjing Oke okay, next Ini apa nih? Lah gue malah liatin mobil yang lagi antri ditunjuk panah nggak ada kejadian apa-apa apa nih? Ini ya Lah goblok bukan itu bukan mobil ya bapak-bapak ini anjir Lihat ya, lihat ya Kita ulang Lihat bapak-bapak ini nih Dia lagi Bapak-bapak ini tuh lagi Apa ya dia pakai jas hujan Istrinya enggak tuh kayaknya istrinya bawa anak ya Ya biar nggak hujan aja gitu Diginiin diginiin Mamanya ke pinggir bapaknya tetap gini Anjing Padahal nggak ada orangnya lihat late. 1 2 3. Anjing, ya, Gak ada, anjing gak ada isinya. Lu ngapain itu? <laughs> Balik lagi anjing. Balik lagi anjing. Goblok, goblok. Oke. Itu dia ya video kita yang terakhir ya. Semoga video tersebut bisa kita jadikan pelajaran Belakangan lagi hujan terus, yang di jalan hati-hati, yang ada dimanapun hati-hati, tetap waspada, tetap dijaga ini istrinya, biar nggak kemana-mana. Pacaranya juga, <laughs> lucu banget, lucu banget. Ya, semoga kita semua diberi kesehatan, diberi tetap bisa ketawa terus, tetap bisa punya uang terus, tetap bisa bekerja terus, tetap bisa mencintai sesama makhluk hidup ya.